Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Leo di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Maret tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan,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 9000000 ataupun 9 pedang Secara umum Nine 900000 itu diartikan semakin terbebani di dalam pikiran yang membuatmu semakin terpuruk Yang berdampak negatif kepada kesehatan dan kehidupan. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Leo di bulan Maret tahun 2021 Kesehatannya mengalami sedikit gangguan yang dimana di sini gangguan didapatkan oleh seorang Leo di dalam kategori beban pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Di sini juga digambarkan bahwasanya beban pikiran yang didapatkan oleh seorang Leo merupakan beban pikiran yang dimana di sini seorang Leo akan mengingat masa lalunya yang merupakan sumber beban pikiran yang ia miliki di bulan Maret tahun 2021. Masa lalunya ini merupakan masalah yang sangat sulit dilupakan oleh seorang Leo yang membuat seorang Leo semakin terburuk. Dan untuk support energinya adalah Base of Cup Secara umumnya page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Leo mengalami penurunan kesehatan yang dikarenakan mendapatkan beban pikiran, di mana di sini seorang Leo mengingat masa lalu dan tidak bisa move on ataupun tidak mampu move on, dan di sini seorang anak merupakan sosok penyemangat berikan sebuah doa kepada seorang Leo agar seorang Leo mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021, dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umum di Emperor itu diartikan raja yang berkuasa orang yang berkuasa orang yang berpengaruh seseorang yang berpengaruh orang yang dekat dan orang yang lebih kenal dekat dengan seorang leo sendiri dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang leo di sini menggambarkan sosok seorang anak merupakan sosok yang mampu mempengaruhi yang mampu mengenali lebih dekat seorang leo untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus yang dimana di sini Seorang anak juga mendoakan seorang Leo agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah Seven of Pentacles ataupun 7 koin secara umum Seven of Pentacles itu diartikan dalam hidup selalu melihat ke depan melihat masa depan yang dimana di sini melihat sebuah peluang yang akan berpengaruh kepada keuangan dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya selalu melihat masa depan dan melihat peluang yang jauh sehingga peluang yang dekat ia lupakan dan di sini untuk keuangan seorang Leo di bulan Maret tahun 2021 keuangannya mengalami peningkatan yang dimana di sini dikategorikan seorang Leo mampu melihat satu peluang mampu melihat usaha ataupun pekerjaan yang dimana di sini mendatangkan income yang menjadi sumber pendapatan penghasilan yang mengakibatkan keuangan seorang Leo akan meningkat di bulan Maret tahun 2021 usaha tersebut di sini bisa digambarkan usaha sampingan ataupun usaha tambahan yang dilakukan oleh seorang Leo sendiri dan untuk support energinya adalah page offshore secara umum page offshore itu diartikan seorang anak dan di sini bisa dikategorikan dalam dua prediksi yang pertama, seorang Leo selalu melihat masa depan menatap masa depan. Hingga di sini menatap satu peluang usaha untuk meningkatkan keuangan. Yang dimana di sini seorang Leo melihat masa depan seorang anak dan tujuannya untuk membahagiakan seorang anak Leo sendiri. Dan di sini juga ada prediksi yang kedua, yang dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan dukungan support serta doa dari seorang anak untuk meningkatkan keuangan di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo, di sini menggambarkan sosok seorang anak merupakan sosok seseorang yang mempengaruhi ataupun yang menjadi penyemangat kepada seorang Leo untuk berjuang mendapatkan keuangan yang sangat bagus, keuangan yang meningkat di bulan Maret tahun 2021. Dan tukar kartu kerjaannya adalah Seven of one, ataupun tujuh tongkat. Secara umum, seven of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan ide sendiri, dengan cara sendiri, dan di sini bisa dikategorikan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, membuka sebuah peluang usaha bisnis, membuka sebuah peluang usaha yang dimana bertampak positif kepada karir pekerjaan serta kehidupan. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Leo di bulan Maret tahun 2021, karirnya mengalami peningkatan, yang didampingi dengan keuangan juga mengalami peningkatan. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Leo akan bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Di sini juga digambarkan seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di bulan Maret tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan membuka sebuah peluang usaha. Peluang bisnis yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus keuangan yang meningkat. Dan disinilah seorang Leo bisa membuka usaha tersebut tanpa bantuan orang lain yang berdampak positif kepada karir keuangan serta kehidupan Leo sendiri dan untuk support energinya adalah King Obsort secara umumnya King Obsort itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo mengalami peningkatan karir yang dimana di sini Ide usaha seorang Leo akan membuahkan hasil yang positif kepada kehidupan, yang dimana di sini seorang orang tua akan selalu memberikan dukungan, memberikan doa kepada seorang Leo agar mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di bulan Maret tahun. 2021. Dan jika kartu di emperor kita gabungkan dengan kartu kerajaan seorang Leo, di sini menggambarkan sosok orang tua merupakan sosok orang yang memberikan penyemangat kepada seorang Leo, yang memberikan masukan serta doa kepada seorang Leo. Agar seorang Leo mendapatkan karir usaha serta pekerjaan yang lebih bagus dan di sini juga menggambarkan bahwasanya Berkat dari doa orang tua seorang Leo akan mendapatkan kesuksesan di dalam berkarir kesuksesan di dalam kehidupan Serta kesuksesan di dalam meningkatkan keuangan di bulan Maret tahun 2021 Dan untuk hubungan asmaranya adalah Six of cup ataupun enam secara umum six of cup itu diartikan selalu terbuka selalu bercerita suka berbagi cerita dan suka berbagi pengalaman kepada orang lain yang berdampak positif kepada diri sendiri dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang leo di bulan Maret tahun 2021 hubungan asmaranya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini seorang leo akan mendapatkan sebuah kejutan yang sangat istimewa di bulan maret yang berdampak positif kepada hubungan asmara seorang leo dan di sini juga kategori bahwasanya seorang leo akan suka berbagi cerita berbagi pengalaman kepada pasangan yang dimana di sini seorang pasangan akan menyambut positif merespon positif serta menanggapi positif apa yang dilakukan oleh seorang leo dan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang leo yang dimana di sini kategori keharmonisan kebahagiaan akan leo dapatkan dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih dekat dengan Leo sendiri dan disini menggambarkan hubungan asmara seorang Leo di bulan Maret tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa dan di disini seorang Leo bersama pasangan suka berbagi cerita berbagi pengalaman yang dimana di sini akan terjadi keharmonisan, kebahagiaan serta komunikasi yang baik bersama pasangan di bulan Maret tahun 2021 dan itu semua akan Leo lakukan bersama pasangan demi satu tujuan untuk meningkatkan hubungan asmara yang dimana di sini kategori harmonis bahagia adalah tujuan utamanya dan jika kaki di empro dengan hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh kepada seorang Leo. Yang dimana sini seorang Leo akan mendapatkan keharmonisan hubungan Asmara dengan suka berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada pasangan Leo sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Maret tahun 2021 itu berada di angka 9, 97, 77, 76, dan 64. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan Maret tahun 2021. Semoga bermanfaat.